Oke, okay. hai Assalamualaikum sahabatku di manasia Berada Senang sekali berjumpa dengan sahabatku rekan rekan di Manasya Berada Pada video ini kita akan berbagi sebuah informasi Terkait cara kita menukarkan uang Atau mengambil uang yang pecahan 5.000-10.000 untuk kebutuhan THR ya di bulan suci Ramadan atau menjelang lebaran. Nah, sahabatku pada depan ini tadi sudah saya sudah, sudah berhasil ngambil ini. Ini pecahan yang Rp20.000 dan ada pecahan juga yang Rp75.000 sudah saya ambil ya. Dan ada pecahan Rp5.000 juga teman-teman ya. Nah, di sini juga akan ada kita berbagi THR nanti di video ya. Silakan simak sampai selesai. Nah, terkait masalahnya teman-teman, kita kan tak tahu nih ya kadang-kadang gagal mengambil uang baru itu di bank BNI. Nah ini kita sebagai nasabah bank ini harus tahu ya kapan waktu terbaik. Apakah bisa diwakilkan. Kemudian apakah kita membawa uang yang pecahan seratus ribu itu yang kita tukarkan di bank. Nah bagaimana caranya bank ini sebagai nasabah baru ini wajib tahu ya. Dan pengalaman saya sudah 3 tahun mengambil uang baru itu alhamdulillah berhasil. Karena sudah tahu, tahu triks-triksnya gitu. Yang apa namanya ya alhamdulillah berhasil semua. Nah ini akan kita bagi pada video ini. Nah, Silahkan buat Anda yang baru nongkrong di sini jangan lupa subscribe-nya nih. Ya, karena setiap hari kita berbagi dana kaget atau uang kaget setiap hari Pada video ini dan video kami di sebelah Silahkan cek aja di deskripsi video dia Ada berbagi uang setiap hari ada di deskripsi video Silahkan dicek aja dan itu worth it Baik sahabatku Apa syarat ketentuannya ketika kita mau ngambil uang di bank BNI? Apakah kita bawa ini, bawa itu dan seterusnya? Baik pertama sahabatku teman-teman harus Buktiin bahwa Anda adalah nasabah yang baik. Nah, ini pertama teman-teman, syaratnya adalah Anda harus bawa. Bawa buku tabungan BNI Anda. Ini syarat wajibnya. Kemudian jangan lupa bawa KTP. KTP. Lalu teman-teman bawa juga kartu ATM-nya. Ini wajib teman-teman bawa. Yang tiga hal ini tidak boleh tidak. Ini wajib dibawa. Karena kalau tidak ada ini, Anda akan ditolak untuk mengambil atau menukarkan uang baru untuk kebutuhan THR di bank BNI. Nah, ini yang pertama. Kemudian bank, apa namanya, waktu terbaik kapan? Nah, apakah kita ngambilnya lima hari sebelum lebaran atau tujuh hari sebelum lebaran? Nah, ini pengalaman pribadi. Nah, pengalaman saya, teman-teman, kalau Anda ngambil, jangankan -jangan kan 7 hari ya, 10 hari sebelum lebaran itu sudah habis. Sudah koit uang baru itu. <laughs> Sudah koin. Nah, ini saya ngambil ini di 15, ya, 15 Ramadan. 15 Ramadan saya ngambil ini, teman-teman. Ya, ini saya ngambil 15 Ramadan. Sehingga dapat uang baru seperti ini. Jadi, silakan ngambil itu di 15 ke atas. Jangan di 20 ke atas. Dicatat ya, kalau Anda mengambil uang baru. Kemudian, masalahnya, Bang, saya ini sakit. Saya kerja kantoran, sibuk, tidak bisa sempat ke situ. Nanti cututnya biasa di hari 3 min halbaran. Bisa tidak diwakilkan? Oke, okay, jawabannya bisa. Bisa sekali, teman-teman. Sangat bisa, tapi asal ada surat kuasa yang diserahkan ke orang yang ditipin itu misalkan kayak keluarga ya atau kayak paman, anak, itu harus ada surat kuasanya yang bermaterai Rp10.000. Ingat ya, yang bermaterai 10.000 ribu itu yang harus teman-teman lakukan. Biar bisa mendapatkan atau mengambil uang. mah di sini kan tadi sudah ada video kan sibuk banget tuh. Orang rame banget tuh mengambil uang di Bank BNI teman-teman ya. Yang <gambil> parkir motor banyak sekali. Itu karena dia ngambilnya hari Senin sama hari Selasa itu biasanya rame. Nah, waktu terbaik, hari terbaik untuk mengambil atau menukarkan uang, uang baru di Bank BCA itu silahkan datang di hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Satu minggu libur, ya itu atau terbaik. Karena sangat banyak sekali ya. Kedua terbanyak nasabah itu Bank BNI setelah Bank BRI. Jadi kalau anda telat, teman-teman, maka anda rugi. Kecuali kalau rumah anda dekat Bank BNI, tidak apa-apa datang hari Senin itu. Kan nanti ngambil nomor antriannya kan lebih cepat. Ya, tapi kalau anda jauh, misalkan dari jaraknya 15 kilometer, 20 kilometer, 7 kilometer, silakan teman-teman ya nanti datanya di hari Rabu sama kami saja itu sahabatku informasinya ya. semoga bermanfaat silahkan sahabatku buat teman-teman yang pengen TR dari kami sangat simpel banget caranya subscribe video ini like comment dan share juga buat teman-teman ya dan langsung saya kasih TR kepada anda jika tembus video cukup 1000 like saja selama 24 jam sejak dipublis video ini itu informasinya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh